Waspadai Euro USD sedang berada di area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan Euro US terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan bergerak ke area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.19142 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.19379. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212